Datanglah seorang yang dililit utang. Ya Rasulullah, aku ni susah dililit utang. Apa doa yang aku baca? Kata Nabi minta perlindungan daripada lapan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal jubni, wal bukhul, wadala iddaini, wal alabatir rijal. Minta daripada lapan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, selamatkan aku daripada susah hati, wal hazan, segala kesulitan dan kesulitan-kesulitan. Allah menjadikanmu hamil hazan, walajizi wal lemah, walkasal malas, waljubni takut, walbukhl pelit, wadalah ini dililit utang, wakalabatir rizal dikuasai orang lain. Bila kita dah dililit utang, maka kita dikuasai orang lain, maka kita minta yang lapan. Tapi jangan cuma baca doa saja, fahami maknanya. Ustaz, saya dah baca doa ni sebulan. Kenapa hutang tak juga terbayar? Awak baca saja. Ia ya? tak kerja. Orang yang berusaha tapi tidak berdoa sombong. Bekerja pagi petang siang malam. Tak ada mau berdoa sombong. Orang yang hanya berdoa tak mau bekerja pesong. Oleh sebab itu dua-dua mesti kita buat. Tapi kan rezeki sudah dijamin Allah betul ini rezeki dijamin Allah ini rezeki saya air untuk saya ditakdirkan untuk saya memang sudah dijamin oleh Allah Swt. Garanti ini punya Abdul Somad tertulis di Lail Mafus Abdul Somad. Tapi bila tak ada usaha nak buka tutup nak masukkan dalam boleh tengok aja masuk ke kemul. Mesti ada usaha oleh sebab itu maka banyak-banyak beribadah Faliya Banyak budu robba hadhal banyak-banyak engkau beribadah menyembah Allah kalau ibadah kau lakukan Allah akan beri engkau dua apa dia atau min minjo bila engkau lapar dia bagi makan wa amanahum min kau bila engkau takut dia beri engkau rasa awan kita kan dunia ni cuma dua saja. Lapar, takut. Lapar, takut. Bila dah kenyang, takut pun hilang. Takut anak tak sekolah. Takut bila nanti lepas dia tak kerja. Takut nanti kerja dia tak kaya. Takut, takut, takut. Hidup ini yang penting cukup saja. Cukup beli kereta, cukup beli rumah, cukup nikah, cukup punya anak, cukup nikah sekali lagi. Cukup maksudnya bini dia yang pertama meninggal dunia. Jangan nak marah saja. Wa amanahum min khauf aman daripada segala takut. Tapi syarat dia apa? Fal banyak-banyak beribadah. Susahkah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan air dari tanah yang kering batu. Tapi kalau Allah berkehendak bukan dari tumit engkau air itu keluar wahai ajar ajar naik ke Bukit Sofa turun naik ke Bukit Marwah tak ada air tapi air itu datang dari tumit budak kecil yang belum pandai berjalan dari tumit is Ismail tapi tumit Ismail dia tengok air apa kata hajar zamzami zamzami zamzami berkumpullah air berkumpul air itu berkumpul 300 3,800 tahun Air itu tak kering Tapi jangan gara-gara mendengar cerita ni, Esok Dia tak ada kerja Awak kenapa tak kerja? Kenapa tak pergi ofis? Kata Ustaz Samad Bukan dari tumit kita Sekitu datang Dari tumit budak kecil Betul Dari tumit budak kecil Tapi tumit yang besar ini Melangkah dulu ke sofa Melangkah dulu ke marwah Pergi ke sofa Pergi ke marwah Dah tak ada baru Padahal ayahnya Nabi Ibrahim AS, anaknya Nabi Ismail AS, istrinya perempuan solehah, hajar, tiga orang baik, hajar tak ada angkat tangan, ya Allah bagilah air, ya Allah, tak, tapi apa yang dilakukan hajar, naik ke bukit sofa, naik ke bukit maruah, usaha, doa.